Sikat, sikat, ya, sikat. 5 kill udah ya. Oke, ya, kan? gue kita, guys. 5 kill. Uh, Buat nonton di merah. Di merah, gak, gak sama, Wak. Pasti. Oh, ya? kenapa kok oh, sama turnamennya Min. Eh, ya? Men, ya turnamen sama. Itu. Nanti aku kayak Aduh. orang ngapa ya, sendiri, ya, cok. Ya,, <laughs> ya, <aquí>, ya. <laughs> <laughs> mau aku share sih Min, mau ke nggak turun, kok masih lagi kontak pimpinan? kalau dulu jadi kita masih, makanya tadi tuh Nggak ada apa-apain nah, Btr. Tapi dia, BTR ini dia tetap pakai nama BTR ya, bukan nama Ion ya? Iya, belum ya. PMPL, belum PMPL oh Masih nggak apa-apa ya, BTR Ion ya? Iya bang Iya oh. bang Yang nggak ngebolehin itu kan sebenarnya yang di PMPL itu Oh iya PMPL nggak boleh nama, nama yang sama Dengan di e yang sama gitu, dua skill juga enggak ada niatan-niatan untuk melakukan <coughs> sih, tapi lebih ke arah melakukan pengumpulan-pengumpulan Ion pilih. Software Betul atau juga, Ion Esports. Ah, yeah. baru level 1. Mm -hmm. Sekali display hilang hilang iya, gitu. nah, Wah, ini kaya kayak ada yang salah dengan pas posisiku pas. ini, guys. Kita <gazis> balik ke <gazis> back to the bit, mereka back to the baring to the looting, looting dulu. <gazis> nah, Tiduran anjir. Upgrade, <gazis> uh, dulu apa namanya itu kayak anjing. <gazis> <mungkin, seperti gazis> A live status itu cuma bisa didapetin kalau official dari Tencent ya Bang betul ya yeah. makanya namanya masih nama-nama <tik> ini kan nggak ada tim tiga tim empat nah. tapi kalau yang tim-tim itu bisa diatur ya beli yang itu ya bisa diganti kayak namanya ya Bang tapi yang yang status gitu-gitu kayak cuma official sih mulai eh, berjalan Mas Gaga ada Mas Gaga Mas Gaga ya salah satu player old juga. Dia penyanyi. Kok ketawa sih itu? Yang Gaga jadi. Wah. Mas Ledee. Wah. Ledee Gaga lain tapi Gaga jadi. Gua juga takut gua itu cuma gak jadi makanya gue bilang penyanyi. Wah. Wah. Gaga itu old banget lah, old but gold. Old but viral, yes. mon. Eh, apa? Enggak enggak. Top 3 atau menjadi pemenang pemenangan DC, bangun ke bathroom, main, aing gak, gak diundang, guys? Kenapa si, oh, ya dari tadi adik-adik. ada, ada, ada, fight ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, sober. ada, ada, ada, ada, gila genfos anjir m6 nya anjir m6 nya bro apaan tuh 12 12 tappingin gue coq sama gua sama gua mau 12 12 kaya si f16 genfos itu adalah salah satu player yang benar-benar handal banget f16 mini dia tuh terus kaya yang jago tappingnya ump nya coq gak tau juga mp di tapping uji gua di tapping brrrr yang harus dibulang terlebih dahulu. Laga Laga eh, belom, eh, gaga ada. Itu ada dua nama gaga ya. Beda, beda. beda. Kau mata kau yang sakit <tuk> itu. Ini Mas gaga Dufan. <tuk> eh, eh, eh. eh, wah parah. bikin doang. dia bukan Dufan, cok ancol, siwol. Si Hoa, hoa, hoa, wah Montana hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, cok masih badan aja, setengah. Wah, itu di di Di tinggal satu, tinggal satu di bukit. ini kan lo. iya, 8 kill gelek banget ya, dia udah ngumpul gelek, yes, gelek banget dan setup dari mereka, wah lihat ngrotasi trotoar dari bagian cok. quarry menuju ke arah yang lain, puyol nih bos, Nah itu ngapain open banget yang di gudang, bah lum, mengembangkan satu persatu player-player yang lagi rotasi, dan pada wow. akhirnya kita bergeser, Aduh. juga, woi kita lihat sini Adi Tama adi sudah menunggumu sudah ribut kem. Ya, dari G-Space Commander F eh, Anak-anak montana emon ya, tunggu dibales. Oh, anak montana wa masuk uh, anak KW, KW, KW, KW. bukan ya? NWK naik kapan? karena dulu. Ah, masih delay, guys. Jadi momenin. menit NWK bang ngelawak ya? apa ngawak? Iya, ngawak Iya, ngelawak. Eh, ngawak Apa eh? ngawak Apa ngawak? Iya, Apa Iya, dan mereka apa man? Ya? Uh, dan semua tim dituntut haur gerak nih dari Weh, awur, zona awur, btr awur. Terus zona guys mereka belum masuk ke zona iya sembarangan gitu terus dong, uh, wah kenok banget. tapi kita lihat sini oh. saja dari tim aditama oh oh oh hmm, aditama, aditama. Kena, dari Weh, kena cok abis -abisan. Weh, kena cok banget tapi kena cok surprise attack yang dibangun oleh James ternyata membuat surprise mother, -mother. mother. mother, -mother. Diaran -diaran. Dan wah tanya -tanya itu rumah kayak victim kayak banget tuh oh iya ini. ini rumah victim Sampai sering ngituin btr kan gak ah, ada iya. orang dia coba smoke smoke smoke smoke smoke itu bang smoke weee gila yang dilakukan setan oh. oh. oh. lak oh. satu player dari oh. tim oh. F5 halik awal miseri eh ada yang ngepon co di kiri satu mereka tidak mengatakan mereka tidak berbeda kan waaah misaka adit sama wah RSQ beneran kusung mancing coy gagangan dari dipulangin nih benar mas gagah nah. tadi satu player aja Acau yang mulai keluar dari bagian buscamnya teman-teman ini masih berada di belakang ya membuat mereka eh, harus ngelog, harus lock satu sama lain ya karena kalau kita lihat Agak sedikit dari G space Commander Ada nih, apa cok? Ada di Taman, iya, bang Di bang ada Wah, gila sih. Cari dapat di banyak, kayaknya. juga. Betul banget. di di situ kita lihat. Lah ketiduran Bisa kan Banyak cok kita sudah mulai menunggu komentar dari tim <gih> <FFM> sendiri <gih> sendiri. itu di mana Skai di rumah oh, ini ya, G Space commander Gspace mm -hmm. sendiri kira-kira akan tim G Space ini format yang kita lihat juga di sini dari 10 tim iya, tersisa 4 pemain aja di rumah aja oh di rumah menahan F5 kita lihat di sini teman-teman eh, Refresh e-sport e yang J yang J kita nah, lihat ada tim seri oh nice Amin di depan ya Space Tahu udah tahu kayaknya. Udah notice nih. <risi> um, mohon maaf. Uh, -space, uh, tapi di sini kita lihat Oh spesanya. masih healing-healing ja healing tipis Jendang -jendang juga, Mungkin dia juga udah kalau di depannya itu masih ada tim BDA Tapi langsung saja BDA diketahui oleh tim Adit dia Eh Adit tahu. Adit tahu. Adit tahu. Adit tahu. Adit tahu. Cara lawak itu. Si Tau Sky Ada itu refresh e-sport kita lihat di sini. Kayak denger, Oh, jodohnya kemana Cok, ke kanan Cok Wah, Aditama. Yang, kelihatan Yang Enggak, Cok Enggak tiduran, Jim Wah, Nichil, Cok Wah, wow. <tuk> pedong <tuk> Wah, dibalas terjadi, terat kill Terat kill, Nichil mendapatkan semit spektatornya pindah dong woi lagi perang ini apa bang ngapain bang Lihat ini bang dekat rata SG ya rata bang ini apa bang adventure ini sini main wah aja gitu aduh iya dan Bung... ini juga oh, Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi, dapat lagi juga oh, gila. Hiz, yang di belakang itu waduh dan gila refleksnya oh udah 11 waduh gila orang-orang ini masih up mungkin tim Bener -bener sebelas dia kan eh ya dia? Nanti, <tik> ya? hmm. di oh, atau terpisah begitu jauh siapa anjir oh bocare sang gua wih banget tahu dia sabun kita pun benar benar nyaman ito, ito. Sekali. jangan sampai blunder. Hmm. Karena konflik, ini mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Waduh, buat ya? oh, lagi Goizona, Ning Goizona, Ning Goizona, Ning Goizona, Ning Goizona, Ning Goizona, Ning Goizona, Ning Goizona, Ning Goizona, Ning Goizona, Ning Goizona, Ning lu uh, okay, udah 15 deh hmm, ya. udah oh, 12, 12, yang Oke udah lima belas ya ini ya sudah netactive dua belas dua belas ya tapi keberadaannya di sana seperti yang spray spray, it spray it. begitu saja Hah? tapi dari sisi lain Adi Tama langsung di udah. Pulangkan ke lobby, ya ini gua tiga belas, cok, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dia pakai dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, banget belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, gitu belas, meraba-raba keberadaan dari tim MD. tapi di sini belas, dua atinya sudah mulai <laughs> dia punya kuping lu buta nanti hmm, kita lihat ya tiga uh, 13 kill geng 3 si kill mulu toh. enak dan banget ya, ya. Dan juga... Boom, yang lagi melakukan gatekeeping di Arab, eh, ada 5 cok. Sebelah Rocky, cok. Kayaknya, kayaknya Indo deh, tapi banyak nih. antara kalo lu tau, boom, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, cok. kan roxy bang, bang, roxy oh, Ayam oh. oh. Rocky, Bang! Yang sudah memegang senjata Apaan kari ini lagi berusaha. Ini binus ada itu masalah. Saya, Ayo, bang! Ya. ayam bang! Kan. Ayo, bang! <laughs> ayam Rocky Ayo, bang! Ayo, bang! Ayo, bang! Ayo, bang! Ayo, bang! Ayo, hati hati hati tidak Jangan Indo dulu Cok, yang itu dulu Cok Eh tayo bang, masih ada 6 tim loh Ya nah itu dulu bang, itu dulu bang Oh itu bang, oh asis kanan kanan kanan kanan Nanti aja bang terakhir-terakhir bang, Indonesia nya bang Wah biar Indo semua Banyak yang heal ya Ini ya baru nih coba apa sih kan di bagian ah? depan tapi di hati, hati, hati, hati. ini adalah bergabung antara pula iya, kasih iya, tahu iya. tuh He versus ngelilingi boss. He bos he di He go di nge-hoker angel boss. Anjay, tombol gak ya, Allah nggak ngeliat. Cok susah, tapi kita lihat itu. Oh, mati tuh. gila sih, Oh, gue gak, gue gak. Oh, gue gak. Oh, gue Oh, Oh, gue gak. Oh, gue gak. Oh, Bos, Yep, dan BTR dan dari 5 ya Bukan Uh, sport kali uh, ini last dari lima iya. okay, oh, nice oh. nah, kill kan cok Bom 7 15, 9 gila ion sama bom gedean poinnya ion 25 24